Oh my god. Huh? Tuh, saudara. jangan, jangan, Sekarang kita kita jangan, sekarang jangan, jangan, jangan, Ini, ini uh, salah satu kawasan yang terkenal banget Sama bangunan-bangunannya zaman ini ya? Zaman Holland ya? jangan, uh, uh, uh, zaman jangan, jangan, jangan, juga ya. Dari dulu itu Belanda waktu ke Jepang dia itu pertama kali ke ini Nagasaki karena mungkin dekat kali ya? Iya dekat. Ya, dibilang dekat nggak juga? Mungkin dia punya bang banyak banget bangunan kayak gini nih, tuh lihat. Ini bangunan yang luar biasa, bangunan zaman Belanda gitu tuh, lihat. Keren banget sih. Orang gila. Nanti orang gila, Ini Oke, okay, please. Tell me about this area. What is this area? This area? Aha. Uh -huh. I have no idea. <laughs> you have no idea? Why you come here? Hah? <laughs> <laughs> huh? 6 jam. Eh, mau makan-makan dulu. Okay, go go. I want to get this What time is it? What time is it? 6 jam. 6 jam. What time is it? Yeah. Uh. Okay. Oh, itu dia guys. Oh. Cantiknya itu dia, sayang. Cantik ya? Ah. cantik ya? Apa yang cantik itu makanan? Bayang, nah coba itu, itu, itu, guys. Lihat perubahan Nagasaki sekarang, udah jauh banget berbeda ya. Ini gereja paling tua. Hmm? Dia sibuk banget ya? Kayaknya kamu selingkuh ya. Hmm? <laughs> Ini gereja yang paling terkenal ya di Nagasaki, ya asli iya. terkenal banget ini, dan hmm. emang cantik banget, putih banget. Kenapa? Aku? Bukan kamu, maksudnya gerejanya. Gereja oh, iya. di sini karena Nagasaki itu dulu kan banyak banget ya orang Eropanya, orang Belanda, orang hmm. Dutch. Itu makanya iya. kebanyakan mayoritas itu beragama Kristen yang nggak tahu Katolik atau proses aku nggak tahu ya. Cuman banyak banget gereja di sini. Hmm. kamu agamanya apa? Nah, hati ya dong, ini orang cari makan boleh ya eh Ini yang aku bilang, itu mau oh, makan itu. Ini makanan yang terkenal di sini. Oh, Turku Rice, Turku Rice ya, tapi bukan Turkey Bukan Turkey tadi aku bilang kan, ini namanya Turku Rice, tapi bukan ini dari Turkey. Tapi ini ada artinya ini, ini apa ya? Nasi goreng, Kak. Nasi goreng ini Cina, ya yeah. terus sebagai uh, spaghetti ini itali Italia, Italia, terus, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, turki? Oh, Italia, turki. Turki, Italia, ini, Italia, Italia, Italia, Italia, itali, Italia, ini turki terus kenapa namanya Italia, Italia, Italia, tapi ini, turki ini Italia, Italia, Italia, ngerti Apa? <laughs> dessert lagi yeah. Cemilan lagi. bu dong. bu Bumil. Yang mana? Yang mana ya? Bingung deh. Ini puding ini, puding soft cream. Kalau aku pilih yang puding aja deh. Iya, yeah, pudingnya ya. Oke, oh. yuk. Tapi banyak orang mau yang soft cream. Itu kan menurut orang kamu aja. <laughs> subframe. Oh. Aku boleh puding. Yaudah, kalau kita subframe juga boleh. Tak ya? makan. Subframe juga boleh, ya. Piting. Aku sudah dapat puding. Puding. Kita makan puding yuk. Ini ya. Sama jelek. Apaan jelek? Ah, pudingnya puding jelek katanya. Jelly. Iya, jelek, jelek. Eh, makan dulu. Haranya. Puding jelek katanya. Jelly. Jelly. Bukan jelek. Jelly kan? Masa jule. jelek sih? Akli, akli maksudnya. Mm. Pudingnya puding jelek jadinya puding akli. Ini aku bukan jelek. Kan? Iya. Ah. ini juli. Gak ah, iya. ah. jelly. Sudah kelihatan, guys? iya. Jelly. Ini kayak orang kelihatan tangan kamu doang itu Ini... <laughs> ini? <laughs> kayak gini, Iya, eh, ini Ini kayak grass. Jadi namanya grass Pudding Mana makan, coba Kamu hmm. duluan lah, apa ya. duluan? Kamu duluan Misalnya kamu berusia Dibohongin kita, itu jeli biasa Enggak Cuman ada buah nanas Terus ada buah apa lagi kayaknya Iya kan ada nanas ya Nanas sama jeli Menana sama jeli doang, kayak ini loh, kayak... Ini, es campur ini, es buah, kayak es buah pals ini, buka puasa gitu loh hmm. Tapi ramai banget sih Hmm, Yang aku mau coba itu pudingnya Puding? Pudingnya aku mau coba ya tetang nih, sini Pudingnya enak? Enak Mending cuma beli pudingnya dengan seris hmm, Enggak Kalau mau beli yang makanan baru ya nomor satu number satu Enggak, pudingnya lebih enak seris hmm, Pudingnya ini ya hmm. Jadinya enggak usah ya? Enggak usah, jadinya kan aku udah bilang tadi ke dia Emang kalau ibu-ibu itu susah dibilangin ya? Tapi kamu selalu Apa? Sara Pilihannya Ya kan? Makanan sian juga kamu, Sarah? Ya, kadang-kadang doang hmm. right. Habis ini kita cari makan malam aja ya? Iya Makan mulu, Bu Mil hmm. Bu Mil tahunya makan-makan mulu coba, kacau hmm. Akhirnya nggak terasa udah udah sore guys udah mau jam 6 ya tapi karena kita di Nagasaki jadi beda masih terang masih cerah nggak kayak di Tokyo ini rumah-rumahnya bekas ini ya. bukan peninggalan orang Belanda bukan bekas-bekas zaman Belanda rumahnya lucu jadi kombinasi antara Jepang sama Belanda lihat kayak jendela-jendelanya Belanda kan kayak kita di Yogyakarta di Pasar Jayakarta ya kan ada tuh bangunan tua yang bekas Belanda tuh ini bedanya nih kayak genteng-gentengnya itu kayak genteng-genteng Jepang ya sayangnya genteng apa genteng itu atap yang paling atas itu loh iya ini ya kan Jepang Jepang banget ya hmm, tapi bang itu kayak dindingnya jendelanya Belanda bukan itu juga yang bagian atasnya iya. itu buat apa tahu nggak apa? Kalau seandainya kita lupa kunci kita atau kehilangan kunci kita bisa masuk lewat situ Jadi Santa Clausnya datang ke sini ya Kok Santa Claus? Soalnya tahu Santa Clausnya masuk dari sini kan? Enggak lah Di sini Enggak Masa Santa Claus masuk dari cerobong kayak gitu sih? Iya dong Beneran? Iya dong Terusan? Iya ceritanya kayak gitu Eh seriusan? Dari cerobong kan? Bang oh, iya ya? Santa Claus masuk ke rumah lewat cerobong? Berarti kalau gitu, Santa Claus banyak masuknya ini dong? No? Iya, banyak hitam-hitam itu. <laughs> ya dong? Kacau Kenapa nih anak. Saya? Kacau nih anak, sumpah. Oke okay, sampai sini dulu video kita kali ini ya. Semoga hmm. bisa membahagiakan istri tercintaku ini. Hmm. Udah banyak ngidam-ngidamnya, banyak cem ngemil-ngemilnya, nggak mau ngalah, ya keras kepala. Oh, okay. apa kamu bilang apa sih sampai sini dulu thanks for watching Always Be Smart and bye bye bye bye emang susah ya ibu ibu hamil itu emang suka ini keras kepala ya ya aja apa-apa saya oke oke guys bye bye Nagasaki udah berubah total berubah bagus, bagus. jadi tempat wisata wow. oh oh ini kaki lima pedagang kaki lima Oh Hai. Hai. Ode, oh, dia, oh iya, sorry, sorry, sorry, sorry, Oh sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry,